Berikut ini kami akan mengcover lagu Sahabat Kecil dari Betrampeto dari saya Stefira Laseh dan saya bet Betrarnaseh. Di persimpangan jalan kuru, luk sendiri. Tak ada kamu yang selalu temani aku. Saat tangis dan tawa kita rasa bersama, berjanji bersama menggapai bintang. Kini hilanglah sudah semua cerita itu, sahabat kecil di manakah kau berada? Masih ingatkah kamu saat-saat yang indah? Kini aku tak tahu Kau dimana, sahabat. Kecil yang selalu kuhindukan, lelapkan tidurmu jika memang kau telah tiada sahabat kecil yang selalu kunantikan. Ku berharap suatu saat nanti kamu akan datang sahabat kecil yang Selalu ku rindukan Berharap kamu akan datang. Terima kasih. Terima kasih.